Yo what's up bro Jadi ini sekarang locian lagi di di was baru Ma bro Nah ini dia Nah iroci udah bisa keluar Ma berkuo oh, Gak lagi pada main nih Jordi tuh. lagi ini Oh iya Jesse kebanggaan tuh. Wow, keren. Nih tim lu ya, mer? Nih baju baju mantan tim lu. Bukan. Bukan. Lu lu parah lu. Lu pernah juara pakai baju ini. Sekarang enggak dapat Dan ini kursi gua dipakai nih. Ini namanya Tono, mah, bro ya. Ini Tono. No. ini namanya Tono apa dia, dia player battle royale cuy masih lagi pada ngerjain sana dan ini harusnya studio nih studio aja nih cuman jadi kamar mabru ini bareng-bareng wah parah banget sih huh. soalnya, mocha lebih suka yang sendiri lebih berupa cuman serem banget deh. kalian lihat deh ini kira-kira tuh dulu bekas apaan sih ini tuh ada lampu di sana ya di sana tuh ada lampu asik lu mati matikan dingin gini tempat kecil gini ya kecil banget loh ini tempat tempatnya nah ini ini sebenarnya kamar juga nih <laughs> ya yeah. ini dipakai Jordi ya harusnya Ditidur tidur di atas Oce juga harusnya di atas sih Ma, Bro ntar kita ke atas ya nah ini ada gudang kayaknya nih kalau oh, ini gudang Ma, Bro nah jadi seperti ini Ma, bro tempatnya kalau Oce di dalam ruangan Oce yang sekarang ini sangat mini sekali tapi nggak apa-apa lah ini buat sementara ya untuk persiapan World Champ ya jadi kita bakal latihan di sini kalian nanya-nanya uca -nanya, main apa pakai apa device nya nih uca pakai ini mah bro ya ini 11 ini pakai ini sebelas Ini kok udah Ocha jelasin dari dulu dan ini eh uh, 12 ya buat WhatsAppan saja lah ini mah bro ya buat sosial media dan ini karena Ocha ada bisnis mabru nah ini tuh cuma buat cek rekening aja nih, laporan sih cek mutasi, cek mutasi saja. Jadi ini sebenarnya nggak dipakai banget cuy. Ya. Tapi ya buat cek rekening lah. Lumayan berfungsi, oke. Okay? Nah, barang-barang Ocha nih. Aduh, malah ribet sekali ya. waduh terus cari dari situ tuh kameranya berarti ya. Waduh, nggak pakai kursi gaming Ocha beratin entar. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang kita ke atas yuk. Mer, temenin gua gue ke atas. yuk Ayo, kita, kita, kita room tour. terus abis itu kita jemput Sky. Siap, siap. Nah, Ayo. Sky. Betul, betul kita tuh ganti ganti timurnya. Bener. Bener banget. Kenapa tuh Mer? Hah? Kenapa kita diganti-ganti timurnya? Aduh, dari sononya udah... Aduh, udah begitu ya? ya? Iya, udah begitu Aduh, ya. udah. Nah, ini kamar mania nih, Mau, Bro. Ya, kamar mania lumayan bersih lah. Nah, ini tuh namanya waste nah, Kita naik deh Ayo Mer, naik, Mer. Naik, Mer. Ayo. Ayo, ini lantai terakhir nih. Lantai terakhir ya. Iya di. Nah jadi ini tuh ruko gitu loh, Mbak Bro. Ada empat lantai sekitar empat lantai lah ya ber. Yang nggak Iya Benar. Nah ini, ini apa ya? Player BR itu. Nah, kamarnya seperti ini Mbak Bro. Ya, jadi kumpul kebo aja di sini. Untungnya sih ojek tidak. Nah, sekarang pamit nih. Nah kira-kira dimana nih? kira-kira ini dimana? panas banget ya panas banget ya? Hmm? Iya. Nah, Jakarta, maaf, ya, ya klunya Jakarta lantai satu udah aja? Ya? belum mau kalian lantai satu mer? hah? ha? Ya. <laughs> kayaknya gak perlu deh lantai oh. dua kenapa? rahasia tempat rahasia L lantai berapa? lantai satu sama lantai dua satu sama dua tuh tempat rahasia tempat-tempat apa kira-kira apa, ayo tebak tebak mabruh yuk, <tuk> <tuk> sekarang kita ke, mana? ke bandara anjay, mau ngapain? Uh, mau ngapain ya? gua lupa mau, mau jemput pemulung mau <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> jemput oh kita lihat ya pemulungnya siapa ya? <tuk> bercanda, bercanda. oke, okay, let's go uh. Oke. Nah, ini supirnya memang bro ya. Disun ya. dulu. Selamat aja jadi pro player menjadi supir. We know dulu mau, Bro. Noh kamera. Cok. Gue baru inget noh kamera, Mer. Bagi eh, kita nggak boleh, Cok. Kalau bisa gua pakai kamera, gua boleh deh Gue rekam dah. Gua kirim. Ini gue juga lagi ngerekam, mer. Eh, sorry, sorry, sorry, sorry. Ada youtuber yang kita, <laughs> youtuber yang ini yang ngerekam di SPBU. Oh, itu tetangkap ya? Jangan bang, <laughs> jangan bang. Jangan <laughs> juga jangan. Jangan berita mau jangan. diberi jangan. Oh, jangan jadi jemput jangan. Jangan jangan. Jangan jangan. Jangan jangan. Jangan jangan. Jangan jangan. transfer ke Jangan jangan. Jangan jangan. Jangan lu ngecat, oca Di... Di di di gitu, di ya, gitu, ya, dih, ya, dih, ya, dih, ya, dih, ya, dih, ya, ya, Di ya, dih, ya, dih, di ya, dih, ya, Ahhh uh... Gak hey, usah ya, buka lu Gak <laughs> usah buka lu ah. dimana Mana mana? Di mana? Di sana Oh ya yeah, ya yeah, ya, yeah. Sini sini Gimana? Ya bocanya ya Woi Lama kali cowok Lah Gue buka sini lu lewat sini Gimana sih lagi? Koper gue dibawa orang anjir Aduh, kopernya kayak hilang loh, bro ya. Kan gue bawa ke dalam pesawat tuh oh. Pas gue turun, gua cek kabin yang ada, co, koper gua. Wah, klarifikasi nih, kayaknya kelarifikasi gitu Terus lu gak ngomong, Pak? Gue udah, udah kabarin Lu pakai mask kaya apa-apa? Lu udah ngomong ke sitiling, anjir Udah oh, ngomong ke sitilingnya Wah, parah sih Gue pertama ngomong ke pramgarinya Terus katanya itu kayak udah dibawa -bawa orang pulang gitu loh Wah, kok bisa gitu dah? Karena kan dalam pesawat, anjir, di atas kepala gue, cok Diambil orang Ya Allah, oh, sian buat dah, para baju Baju doang Gantinya warchamp, kik ini Anjing, anjing. Gua, di tas ini cuma ada udi doang, cok cu. Dia cuma buat tas penerang. doang, padahal dia tuh Bawa koper Kasian anak kecil ini <laughs> Pecah banget anjing Jelek, <laughs> cok, di gua Ah, marah sih tahu nih, Anjir <laughs> Terus kalian dikirimin baju ntar, katanya oh, oh. <gulis> gua, gua gua kira bercanda, Anjing gua udah shimer ngomong gitu dong Tahi, ga mungkin, Anjing Ber Berarti pakai baju lo dulu, Mer Mer Baju gua aja ada empat Baju lo empat Empat doang gua Iya, dua-dua lah <gulis> Ntar gua ada kok baju Saya empat lu juga, Minjung Gua emang ga pernah, saya empat juga <gulis> ga apa-apa gua Oh, dia ngomong pake semang ga apa-apa jatuh sepalah gua coba masalah cari teranjing ya Fir? paling kiri ya Kir? Paling kanan, gua di S. Kalau nah, pak? Oh kanan ini terkaca. Kaca. Ya? Koper lu koper kabin, bukan? Iya ini. koper kabin gua. Gua kira koper bagasi. Koper oh, bagasi pasti setirin tanggung jawab tuh harusnya baru. Iya, nah, kalau ini gua nggak tahu. Ini Ya. <laughs> ya iya mana tahu juga masa belum keluar ini punya kamu emang di gituin orang luar Ber berarti gini tuh ma malingnya tuh lagi gini cowok ke, ke Jakarta itu Kali itu malingnya kayaknya ini cowok dia bergelombol makanya iya. dia pede ya, jadi ngapain dia beli tiket pesawat buat maling doang gitu kalau salah ngambil koper kayaknya gak mungkin lagi sih? masa iya jim, kopernya sama kali ya masa koper gue tiba-tiba hilang anjing yang di atas itu udah kosong kan udah kosong, kosong semua iya. tapi udah cek semua tuh udah mungkin ini, Cok, sel koper itu Aduh fix aja maling, Cok <tuh ilmeh> Tapi harusnya ke ini sih, ketahuan Pasti buka jeng-jeng, baju semua ini Kalau siti nya ini ya, kalau siti nya apa tanggung jawab lah Maksudnya dia bener-bener ini pasti bakalan dicariin, Cok Gue atas itu nama baiknya dia juga, anjing. maling dari Medan, mau maling di Jakarta nih, shipment pertama sih Iya, Cok, Medan, Cok Dek, dedek, semuanya, see you next.